Saya pada channel. Ini ada centik ya, guys. Banyak centik ya. Banyak centik di dalam, guys. Centiknya kita kasih makan ikan comet guys. wih langsung dihapes centiknya mukas langsung di lahap begitu saja ya. langsung disantap gak disisain guys Sengaja ya, kita matikan dulu nih. Ceput dulu sirkulasinya, guys, biar enggak kesedot ke dalam sirkulasi jentik nyamuknya. Wih, seneng banget itu kayaknya, guys. Ikanya ya. dikasih makan jentik nyamuk, guys. Langsung habis ketiga guys